Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan kami, Zen Coffee. Wow, wow, wow! Sekarang ini, guys, musimnya musim pandemik yaitu Kopat, Kopit, Kopat, Kopit, Kopit, Kopat, Kopit, Kopat, Kopat, Kopit, Kopat, Kopit, Kopat, kopit, Kopis. Kopi. Ya, ya, ya, dunia. Dunia ini lagi pakai seluruh dunia ini lagi pakai ya. Ini guys, kita harus menyadari kalau covid itu ada, ya kan. Tapi sebagian orang juga tidak percaya adanya covid. Sekarang bagian yang percaya, yaitu ya tetaplah. Jaga kondisi stamina, stay di rumah, makanan-makanan yang bergizi, dan minum-minum yang bervitamin, misalnya kayak jeruk dan lain-lainnya, ya, yang bagi yang tidak percaya, ya, tetap aja tetap makanan yang enak, minuman yang uh, bervitamin tinggi, itulah, guys. Tetapi saya menyarankan. Kalau anda tidak percaya adanya covid, kopak, Covid, kopak, kopi, kopi, ya. kopi, kalian ya. jangan membuat, menyebar berita provokasi. Nah, itulah kalian percuma membuat berita-berita uh, yang sifatnya kontroversi dengan pemerintah. Ya, kalian itu debu, bagian debu yang sangat kecil dan berterbangan, ya. Karena tetap kalah Ikuti aja arus-arusnya alir Arusnya angin Ibarat orang Jawa itu ngikuti Banyune Mili Ikuti ya eh. Ikuti Ya kalau memang Sekarang ini malah tambah gawat sekali yaitu itu PPKM nya itu Lockdown ya itu lampu Close yaitu Lampu semua Jam 8 malam lampu dimatikan Seperti di kampung-kampung saya Kemarin juga di-share di Facebook, yaitu Kampung Sukorami, Desa Sukorami, sebelahnya Desa Mojoroto, terutama itu kan daerah Jawa Timur, tepatnya kediri Ya, percuma kalian uh, menyuarakan hoax atau berita-berita yang sifatnya provokasi. Jadi, ujung-ujungnya nanti kalian ditangkap, ujung-ujungnya nanti kamu. Dibalik jeruji, jadi manfaatnya enggak ada. Saya akui, lah, saya akui Indonesia, masyarakat Indonesia itu uh, dengan dunia medsos, media sosial itu sebagian belum siap, jadi mengumbar. Sebetulnya, nggak ada rancangan karena spontan, Anda spontan menyuarakan, membuat narasi-narasi yang sifatnya merugikan, yang sifatnya... Provokasi ah. Hasilnya Kalian akan rugi sendiri Sekarang cuman Sekarang hanya saya bisa menyarankan Ya ikutilah Perkembangan zaman Zaman Ini zamannya Ini zamannya Pak blue Jadi yakinlah Setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan Semuanya akan kembali normal lagi, tetapi tidak normal seperti yang dulu. Jadi zaman itu berganti-ganti. Ini zamannya ini, zamannya ini, jamannya... nanti berganti. -ganti. Ikuti aja, mungkin nah, itu aja. Nah, Oke, okay, terima kasih bagi teman-teman, saudara-saudara. Tolong jangan membuat berita-berita provokasi ya. Terutama menentang kemarinnya. Ikuti, Ikuti aturan. aja aturan mainnya sampai di mana enak kok, biar kita memang rakyat kecil ya. Kalau jam 8 ditutup, di-lockdown, otomatis pemasukan, penghasilan kita berkurang ya. Kita sementara puasa dulu lah, ini semuanya guys, bukan di Indonesia aja. Di tempat saya juga begitu, tetapi nggak seberapa seperti di Indonesia karena... Negara yang saya tempati ini di lockdown jadi tidak bisa negara lain yang masuk di negara yang saya tempati. Oke, okay, terima kasih. Semoga info ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan sadar jangan sampai membuat berita-berita yang sifatnya provokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi